sudah sampai mana ini? ini sudah 30% puluh ya, pak 30 ya di on schedule sudah jadi depannya sana apa sana ini? depannya depannya yang sana oh ya oh iya. jadi nggak usah nggak usah dari depan oh. ke belakang oh. gitu ya saya nggak ada benengan saya di sana sana ya dan itu ya oh iya, iya. ya mobilnya oh, kesini aja itu kebutuhan lo Oke, okay. jadi ini ya. Oke, jadi Kita Tapi kalau kita nanti. kita untuk asar apa gimana sih? Aduh, sudah ada di lobi saya. Iya, iya, iya. Enggak usah dipasang. Gimana pakai sepatu atau Pak. berkenan pakai? Pak. Betul, betul, betul. Oh, betul. betul. Eh, Pak. Eh. Hey. Hey. Sampai lembur? Eh, kadang lembur, Pak, kadang lembur Jadi kayak pundi? Oh, saya lembur. Oh, saya lembur. Oh, lembur lima awal. Iya. Kata awal. Embud jam ini pertama ini, kok. Nggih jadi pun mulanya, oh, nah, beginian, Hah? Malang, ya, oke. ya, hey, mas Udah, bon. aku sih ngurung apa <laughs> ya? ngotor pak, <laughs> <I'm done. laughs> <laughs> <laughs> Atau untuk naik lantai masjid kan, lantai iya, iya iya ini yang juga aneh. Ini hola pagi, ya kayak ada juga oh iya kalau naik, nah, kalau nah, ada gitu. karena dulu pernah sedikit kalau tapi kan ada Makasih makasih. Kualitasnya dijaga ya. Oke, yang lama Ayo. Oke. Kalau Penataan Sehat. Penataan Sehat. Ayo, jadi sama yeah, penataan okay. Pertamanya oh, okay. yeah, yeah, yeah. juga pilih Alhamdulillah sudah 30%. Ya? 30%. Jadi kita lihat bagus saat kita pada kontraktor, pada tukang-tukangnya jaga kualitas. Membangun rumah ibadah. Jadi harapan kita betul-betul hasilnya bagus. Ya untuk bangunan dan Untuk ini saat kita agar betul-betul bagus. Dan saya tidak mau ada cerita-cerita negatif. Dan banyak orang bangun rumah-rumah ibadah tapi ujung-ujungnya banyak cerita negatif itu pasti kita jaga menegaskan. Yang kedua tidak ada masukan dari Pak Magelang, Gelang bagus menurut saya untuk yang orang tua eh, apa yang mungkin sholatnya tidak harus atas, mungkin ada space yang disiapkan. Jadi perlu redesign sedikit saja agar space-space itu bisa dipakai. Kalau yang penyandang disabilitasnya jalurnya sudah disiapkan semuanya ya. Itu yang menurut saya penting sehingga ini nanti akan menjadi salah satu uh, tempat yang menurut saya di seluruh area Borobudur akan bagus. Borobudurnya buruk sendiri seperti sebuah candi, ada umat Buddha di sana, terus kemudian ada kelentang yang sangat tua ya di Muntilan, terus kemudian ada masjid yang Insya Allah cukup bagus gitu ya, terus kemudian ada apa rumahnya, orang sebut seperti Gereja, apa? Jago. sebenarnya bukan gereja ayam, ya, ayam, gereja ayam. Tapi bukan gereja sebenarnya, kan di dalamnya itu dipanggung untuk macam-macam. Tapi sudah terlanjur terkenal begitu. Nah, itu yang e, menunjukkan bangunan-bangunan di mana agama apapun ya itu bisa hidup berdampingan di sini. Sehingga semua kan... E, pada posisi keseimbangan sosial dan saling menghargai dan menghormati. Ya, nanti tentu bertahap sampai tahun depan ya, tuntasnya yeah. sih tahun depan. Karena nah, ini ya. memang agak cepat dikebut. Kalau kemarin tidak ada COVID mungkin ya sudah yeah. bisa selesai. Karena kemarin hampir semua anggaran infrastruktur kita, termasuk pembangunan yang seperti ini, jalan, jembatan, itu kita semuanya. Hari ini kita juga... Uh, tuntaskan kita atur lagi catuannya tapi insyaallah tahun depan selesai. Tahun oh, ini nanti sudah kelihatan hasilnya. Oke. Saya terima kasih terima kasih ya. Oke, okay. ya. Ya, kualitasnya <laughs> ya, yes,